Lo anies, gimana kabar ya? Bisa ketemu di sini nih? Iya nih, kebetulan aja aku lagi istirahat nih. Oh gitu. Iya. Udah lama ya kita nggak ketemu ya? Eh uh, udah lima tahun ya? Iya sih, udah gitu. sekitar lima tahunan. Eh tapi mau hari sendirian ini? Mana pacarnya? Ah oh, lagi pengen single aja sih. Oh sendirian ya? Eh uh... kapan nikah? Kapan-kapan deh, nanya yang lain aja uh, Tanya apa ya? Uh, oh, kerja di mana sekarang? Lagi kerja di SPDC, sini. Kapan-kapan mampir aja kalau Boleh tuh, kapan-kapan aku mampir ke tempatmu. Uh, tapi kalau boleh tahu, uh, berapa ya penghasilanmu sebulan di sana? Oke. Okay. Kalau udah lama ketemu, jangan tanya yang aneh-aneh, uh, Eh, uh, Tanya apa ya? Aku tahu. Kamu kagum bukan? Nanya yang benar, dong. Hmm. salah apa? Duh. Hai, si, Udah lama, kak? Aku lagi ikut program pengembunan badan. Ngerkam diam-diam deh. Jangan lupa saksikan terus YouTube Telas Armi. Jangan lupa subscribe kita ya, biar kita makin semangat buat ih buat bikin konten buat kalian. Oke, okay, oke. Okay. Jangan lupa cepet. Link ada di bawah. Cepet cepet.